baso baso masih banyak masih banyak baso baso baso baso di tunggu di tunggu jam 6 magrib lebih sedikit baso baso masih banyak masih banyak <Sangat> Aku kagetin kau. Ha, ha. Mau ngapain? Enggak, mau ngasah kuku. <Sisa> <Sisa> Hei, Ayo perangkut itu. Ayo. Oi. <Sisa> <Sisa> <Sisa> <Sisa> <Sisa> hey, apa tuh? hei beliin sosis dong ke warung nggak mau beli aja sendiri duitnya pingin dulu nanti diganti <tuh> nyuruh dulu pingin duit lagi beli aja sendiri sana jangan sambil esmosi dong santuy bro anak siapa nih ada yang nih beli-beli hey,